Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar terupdate mengenai Bunda Lesti. Di kabar pertama bersama dia siapa nih yang kangen dengan Abang El Yang begitu lucu dan sangat menggemaskan. Bumi, bumi yakin pecinta Lesti pastinya merindukan sekali sosok Abang Fatih Kita simak di kalimat komentar yang diberikan di postingan ini Di antaranya dari akun Instagram Nurdahlia88 mengatakan Kangen banget, sehat sehat selalu ya sayang Semoga tumbuh jadi anak yang soleh dan berahlak mulia. Amin. Ada juga tanggapan lain dari aku Nurhayati 3691. Ya Allah, kangen Abang El, sehat-sehat ya Bang. Semoga tumbuh menjadi anak yang soleh, pinter, baik, dan bijaksana yang selalu menebar kebaikan seperti Bundamu. Itulah beberapa komentar di antara tentunya tanggapan fans yang merindukan Abang L Berikutnya juga persahabat perhatikan di unggahan Kak Rivi Semalam memposting foto bareng Bunda Lesti Kak Rivi adalah sebagai manajer Bunda Lesti Kejur yang selalu support idola kesayangan kita Namun di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan Blue and White There will be magic in every hope and prayer masya Allah banget ya Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu dikuatkan Selalu diberikan kesabaran Dan bisa menjalani permasalahan ini Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Dari akun Instagram Mosi617 mengatakan Dear Lesti Kejora Kamu hebat, kamu kuat Berjuta doa mengalir buat kebahagiaanmu, melangkah jemput bahagiamu. Jangan berhenti, ada kami dengan berjuta doa menjagamu, maju melangkahlah, jangan lihat ke belakang. Itu bentuk dukungan, support. Semoga bunda lesti semakin banyak lagi dukungan dan doa yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita ini. Dan selanjutnya, persaba disimak juga. Ada sebuah informasi yang kita dapatkan mengenai konser Bunda Lestari di Indonesia. Kita mendapatkan kabar bahwa acara konser di-cancel. Kita simak persahabat kalimat informasi, komentar, atau pesan yang tentunya diposting oleh akun Tentang Di situ berisi, Teman-teman mohon maaf sedalam-dalamnya. Untuk acara besok konser kami bersama Lesti tanggal 6 Oktober di cancel. Maaf ya. Itu kalimat pesan yang dikirimkan ke beberapa pengisi acara. Karena untuk acara konser besok kami bersama Lesti tanggal 6 Oktober itu di cancel. Ini info semalam bahwa malam ini di cancel untuk acara konser Bunda Lesti Kencora. Kita simak juga persahabat ya di kolom komentar Tentunya memang banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Dari akun Listi Anskor Anawati Daripada buat konser tentang dukanya bunda Lesti Mending buka konser donasi korban sepak bola yang di Malang. Ada juga tanggapan lain dari Novi Faulin Lagian ente kadang-kadang Lebih baik bikin acara keagamaan Bantu didoakan ini malah bikin konser pakai acara nyanyi Itu lagi seneng apa berduka sih? Ngade-ngade Ante katanya tuh Insya Allah Bentuk kekecewaan Bentuk gak respect kepada industri Yang tentunya membuat konser Di tengah-tengah permasalahan Bunda Lesti Yang sedang membutuhkan doa dan support Kemudian juga bersama Bunda Kabar ini pun tentunya kita dapatkan juga dari official Adi collection salah satu Lesti Lovers yang menginformasikan bahwasanya untuk acara konser Lesti di cancel Alhamdulillah cancel kok katanya tuh sudah jelas ya persahabat informasinya ini langsung dari salah satu Lesti Lovers menginformasikan bahwa acara nanti malam konser kami bersama Lesti itu di cancel dan selanjutnya juga persahabat perhatikan di unggahan igasnya nya Bang Bobi dua jam yang lalu memposting sebuah kalimat Diam itu emas Keluarga Rizky Bilar memang persahabat ya tentunya tidak mau banyak bicara Tidak mau banyak komentar Mereka hanya berdiam dan hanya berdoa Mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan dengan baik Berikutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah artikel dan tentunya ini informasi juga Polisi ungkap hasil visum Lesti Kejora usai dicekik dibanting Rizky Pilar Ini langsung dari Detik News Yang diinformasikan kembali oleh akun lensar Al-Fatih ofisial Disimak para sahabat ya di sebuah artikel yang kita dapatkan langsung dari Detik News Lesti Kejora telah menjalani visum terkait dugaan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Hasil visum mengungkap luka-luka yang diderita di tubuh lesti. Hasil visum ini menerangkan sejumlah luka yang diderita lesti kejora. Jadi ada terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri-nyeri, kata Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulvan saat dihubungi detik.com, hari Rabu kemarin. Luka memar juga terdapat di lengan bawah bagian depan tubuh Lesti Kejora. Selain itu, hasil visum mengungkap adanya luka memar di siku belakang tangan kiri dari Lesti Kejora. Kemudian ada disertai dengan bengkak lebam hingga nyeri imbuhnya. Lesti Kejora juga menderita di bagian lengan. Sedangkan di bagian leher terdapat memar hingga bengkak akibat cekikan yang telah dilakukan Rizki Bilar. Terdapat luka memar di leher bagian depan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri," ucap Zulfan. "Itu keterangan bersahabatnya untuk hasil visum yang disampaikan langsung oleh Bapak Polres. Kita lihat juga bersahabat, kalimat caption yang dituliskan: 'Apakah harus menunggu korban semakin parah, baru bukti dari berita ini dipercaya?' Detik.com." Bukan berita abal abal ya, dia berita valid. Apalagi yang nggak percaya berita, nggak percaya polisi, nggak percaya saksi atau percaya pelaku. Normalisasi terhadap kekerasan demi kemanusiaan itu waras. Sebentar lagi akun ini akan diserang. Semangat. Itu kalimat yang dituliskan. Mudah-mudahan bersabar ya. Doa terbaik selalu diberikan untuk lesti. Dan semoga masalah ini cepat terselesaikan Apalagi hari ini adalah hari pemanggilan Rizky Bilar ke Polres Dan semoga bersahabat ya ada jawaban yang tentunya membuat kita lega Dan pastinya keadilan ditegakkan seadil-adilnya jangan lupa bersahabat ya Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan jam 1 siang hari ini